di komputer, sekebajikan ujung hilang ya Ceporo Apa? juga guys, jadi sini kita kok nah yeah, ah, ya habis ini hati. tapi makan Mau lo. Ada. ke mana di belakang? Ayo, biar pucat. Ayo. Nah, so ya bisa kamu lidah ada mencari sosnya bisa siap jangan lupa bolong izin mau lidah dicic lidah Harbin itu gak ada Harbin megal perasaannya makan gimana mas? kalau udah banyak nih mas? aku kurang bisa makan lohan gue ada Al guys? guys anggap aja Al guys Al Maidah Al Oh ini apa ngapa lah oh, pak? Al Imam, <laughs> Al Al Harfin Eagle, Colbert, oh Al guys. Al Maeda guys. Aku ini lagi di Al Maeda. Friend mana guys? Al Maeda makanannya ngina. Bener jujur, jujur gue belum aja makan ikan jadi gue sadenya makan ikannya Oh iya makannya sadenya. Makannya makan ikan. Makanya makan ikan. Nggak bisa adanya tolong. Tidak adanya. Iya belum apa, nah, perasaan oh, Banyu Dalam nih kayak Pak yuk perabuk, Banyu Dalam Makanan Banyu Dalam, kah? Perumbun ini Yuk perabuk Kau dirabuk tuh Jadi gue akan sedikit pengalaman gue saat kebanjiran, guys Iya, terus gue eh waktu itu sedang tidur Iya setelah itu, setelah itu tanpa gua sadari rumah masuk, gua sudah mas, masuk air, rumah gue ke masukkan baju. Masuk! Keren, keren. Ya terus, terus, terus. Terus ceritanya? Nggak jadi rumah gue ke baju. Itu Apa mas? Ah cerita singkat tamat. Aduh gimana ini penasaran nih, mas gimana rasanya mas? lagi asik makan. Lagi asik. Mas, ini istri Mas Mas bukan? Istri Mas bukan. Teman, Oh teman. ini Sibuk. <tuk> itu kerepotan oh, gotcha. yeah. oh, amin. Cepat nyoba sih, orang. ini ya? Okay, ada Guys, guys. sambung. Ma eh uh, gimana rasanya makan ikan ini? Ini nama ikannya ikan nila. Ya. Ini ngalibanya makan. Ngalibanya makannya. Tapi mau mencari daging dan tulang. Daging dan tulang. Di guys Apa sih Gue belum belum hari makan ikan nila. Iya <tuk> di lokasi. Terus aku harus memipikit tulang nggak? Aya. Sabalnya tuh Pak B, dulu. Oh, bujur. Oh, Aduh, hai Ini kan orang ada bahasa bisa makan iwak nah, juga ya, nih. guys Di sini tangan gue bergerak dengan sendirinya. mana <tipas> <Hi. tipas> ya <tipas> Oh, Oke okay guys. Oh ini kah, bos TikTok, bos TikTok nih. Ini kebanjiran kah? Kada. Kebanjiran kada. Karena enggak, enggak tiga hari enggak kan kita merasakan itu? Iya lah. Goreng di mana sih tuh jar? Di di mana? Di mana itu goreng? Di pinggiran. Di pinggiran. Kada Aston kah? Ya. Dasar aku naik ke 2 Yang ke cacing, cacing itu Berarti ya, no Berarti kayak Nah, itu Nah, di luar dia Nah, Orang ini sudah makan tanpa mengetahui Apa yang Bunina oh, oh, nah, nah, Makasih buka, nena. Ma Ramput. eh ada juga lagi. Ramput, <guluh> <guluh> oh, <okay. guluh> Adi, kenapa ya?